Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi ke channel aku ya, Elly Herwina. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, walafiat, dimurahkan rezekinya, dalam caraan segala urusannya. Amin. Di video kali ini aku mau berbagi kegiatan aku nih teman-teman. Hmm, di video kali ini, aku gak beres-beres ya, teman-teman. Aku tuh lagi mau ngomong anak gitu. Alhamdulillah, ada rezeki ya, teman-teman. Ada yang ngajakin jalan-jalan uh, gitu, saudara aku yang bernama Tehyayan gitu ya. Uh, terima kasih ya Teh Yen telah ngajak Keluarga jalan-jalan gitu Alhamdulillah Semoga rezekinya uh, Bertambah terus ya Usahanya lancar Jaya terus Amin Oke okay, aku tuh lagi mau Berenang gitu ya teman-teman di kolam pemandian derajat Pasgarut dan itu tuh ada tiket satu ya yang di bawah dan ini tiket yang tiket malah masuk yang kedua dan tadi tuh aku lagi udah sholat gitu ya di musolahnya musolahnya tuh enak banget ya bersih nyaman gitu kemudian ini di kolam renang yang untuk anak-anaknya ada hmm, terumbu nya uh, itu luas banget ya teman teman ada air tumpahnya besar banget dan prosedurnya juga ada tiga ya burung hmm, yang besar yang, yang sebenarnya itu yang merah ada yang kecilnya dan nah, sipalonya itu enggak apa ya kan, enggak kan, kan, kan. Dalam gitu Dan itu tuh ada pas suami dan anak Jadi, aku gambar Lagi out. main perosotan Dan ini tuh Ceritanya udah pada berenangnya ya teman -teman. Ini aku tadi Pengen Gambar gitu main gambar-gambar Ini tuh di area Outbone nya Disini tuh luas banget ya Teman-teman untuk area bermainnya tuh ada mainan untuk anak-anak tuh uh, Ada mobil-mobilan, ada playing fox Dan menggambar ada mandi bola dan ada trampoli gitu Cuma untuk trampoli tuh um, rusak gitu ya Dan untuk menggambar tuh harganya tuh Rp. 15.000 ya dan pas tiket masuknya tiket masuk ke kolam renang derajat pas itu sekarang udah naik ya dulu 30.000 sekarang 35.000 hmm, dan ini tuh ada tangganya ya teman-teman kayak di Cina aja. Ini tuh tangganya itu banyak sekali loh teman-teman ini tuh aku lagi naik ke atas gitu ya teman-teman yang ke ini ya yang perosotan ini cuma yang paling atasnya gitu itu yang bangunan kuning tadi aku lagi di situ ya itu adalah musholahnya dan itu jalan yang pas masuk gitu ya untuk area mobil tuh ke bawah dan itu ada kolam yang kecil yang untuk anak-anak itu tuh yang paling luas ya teman-teman dan tadi juga ada kolam renang yang paling atasnya tuh ada dua ya eh uh, si kolamnya ada lagi gitu jadi kolamnya ada tiga uh, ini, ini ada pemandangannya ya teman-teman indah banget kan Ayo pada main dong ke Garut Oh ya teman-teman aku belum sapa-sapa teman-teman nih uh, Apa kabarnya nih teman-teman semua Gimana? Udah pada liburan belum? Bisa tulis di kolom komentarnya ya teman-teman Selamat liburan untuk semuanya Selamat menyambut tahun baru, semoga tahun depan uh, kita semua dalam keadaan sehat, wafiat, dilancarkan segala uh, urusan-urusannya, amin, semoga tahun depan lebih baik lagi ya teman-teman, amin dan ini aku lagi di area pasti ada tulisan derajat pasnya ya teman-teman ini tuh enak banget ya nyaman banget si tangga-tangganya tuh banyak banget ya nggak perlu ke cina ya teman-teman di indonesia juga ada ya teman-teman ayo pada main dong ke garut dijamin bikin betah dan ini tuh ponakan aku ya lagi videoin tanaman ini tuh tanamannya merah kuning gitu ya teman-teman bisa dihias gini ya jadi ada tulisannya gitu Dan ini ada anakku ya Lagi main-main gitu Dia juga anteng banget ya Diajak ajak kesini tuh gak rewel gitu Oke teman-teman Sampai di sini dulu ya Untuk video kali ini Terima kasih yang telah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe -nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye